Oke, masih tertancap skenario di blok 5 angkatan 2020. Ya dari anamnesis kasus didapatkan identitas pasiennya, nama Bob yang sekelamin laki-laki usia dua tahun. Setting kasus di unit gawat darurat rumah sakit. Nah dengan keluhan utama ditusuk ya oleh perampok dengan pisau buah masih tertancap lokasinya di dada yaitu bagian torak sisi kanan parasternalis ya. Nah, onsetnya ini 20 menit yang lalu. Keluhan tambahannya ini ada nyeri dada di sekitar luka tusuk, gelisah, keringat dingin ya. Nah, ada progresivitas lanjutan, ini pasien menjadi lemas, mengantuk namun bangun bila dipanggil loh. Jadi di IGD itu kita lakukan triase. Jadi kita bagi ini termasuk kasus trauma. Jadi perlu kita lakukan algoritma advanced trauma life support. Ya. Jadi ada namanya primary survey, airway, breathing, circulation, and disability. Lalu secondary survey itu head to toe ya dari kepala ke ujung kaki kita periksa lokalisnya. Namun dari skenario hanya diberikan hasil pemeriksaan dokter Bob terlihat tidak sadar ya dengan GCS 13 yaitu termasuk kategori gelisah atau apatis yang I3 tadi masih bisa buka mata ya jika perintah Movement gerakan itu dapat diperintah nah, maksimal ya. Nah, verbal akan menurun ini 4 skornya bingung ya. Nah, untuk tanda vital ini kan ada RR 28 kali per menit ya Nu Kemudian denyut nadi sulit diraba ya. Denyut jantung lemah. Tapi di terhitung 160 kali per menit, tekanan darah 80 per 70, ya turun dari yang normalnya memang sekitar 128 atau ya, 80, suhu 35,8 dingin ya maksudnya Jadi ini bisa diambil yang namanya primary survey menurut A.T.L.S tadi. R.W-nya clear, ya tidak ada snoring, gargling, ya. Jadi jalan napasnya dianggap tidak ada sumbatan. Namun breathing sudah ada masalah, takip nuntah di 28 kali lalu untuk sirkulasi, shock ya, kasus ini karena menurun dan juga ada keringat dingin tadi nah, disability GCS nya ini bermasalah, memang juga turunnya. nah, untuk secara spesifik ini diberikan wajah ya, keterangan wajahnya pucat ya. leher ini ada distensi vena jugular distense itu jadi tertekan Nah, lalu untuk regio torak ada di next slide ya. Kita uraikan. Nah, di ekstremitas ini pertanda sign of shock nah ya. Kulit pucat dingin dan CRT capillary refill time 3 detik. Nah, untuk regio torak dari inspeksi nih, dilihat dulu ada kesulitan bernapas ya. Torak para sternal kanan setinggi intercostal 5 ini lokasi anatominya. Para para di sekitar sternum ya, dada. Nah, ada luka tusuk pisau buah yang masih ter Tancap auskultasinya suara pas jelas ya 20 kali per menit jantung tapi sulit didengar atau muffled heart sound ya. perkusi ini area jantung redup redup berarti kemungkinan ada darah ya ada sesuatu yang menambah kepadatan nah walaupun yang normal jantung itu memang perkusnya redup ya Nah, di kasus ini peru paru tapi masih sonor ya Palpasi tidak dilakukan Nah, jadi diagnosis pada kesimpulan ini shock kardiogenik Renjatan ya, shock kardio dari jantung maksudnya Akibat dari tamponade jantung, tamponade itu Kalau tamponade itu bendungan artinya ya lah akumulasi darah di intra di dalam peri sekitar kardium Jadi jaringan yang melapisi sekitar jantung Nah inilah kerangka konsep pada kasus ya. Jadi trauma tajam torak yang pisau tadi Mengakibatkan ngerobekan, laserasi Baik di kutis, kulit, ya, otot Dan struktur saraf dan pembuluh darah Neurovascular intercostal ya. Inter di antara koste tulang iga maksudnya Inilah menghasilkan dua kondisi nyeri dada dan juga penetrasi lanjut ke perikardim dari nyeri ini memang ada respon yang namanya saraf simpatik fight or flight ya, sehingga meningkatkan denyut nadi takikardi. nah denyut nadi yang terlalu cepat ini menurunkan justru curah jantung terjadilah gangguan diastol dan syok obstruktif namun syok obstruktif juga uh, diakibatkan secara langsung oleh penetrasi tadi pisau lanjut ke pe struktur perikardium masuk ke lebih dalam terjadilah tanpa ada perikardial ya lalu obstruktif ini terjadi sehingga distribusi hemodinamik turun ya. nah karya output turun tadi mengakibatkan gangguan sistolias-tol ya inilah yang terdengar sebenarnya lep dep lep dep lep, -dep, lep -dep di -obskultasi. nah ini menjauh mafal hard sound karena dia tidak bisa berekspansi secara bebas ya jantung medik Nah, gangguannya penurunan distribusi monodinamik terjadi secara sistemik dan perifer sistemik Untuk secara seluler itu oksigen kurang, hipoksia Nah, inilah responnya napas harus meningkat, RR 28 kali per menit Nah, hipoksia jika terjadi di otak, inilah yang menurunkan GCS pada pasiennya Nah, oksigen yang kurang di sel, kita ketahui sel contohnya mitokondria, lokasi dari Katabolisme glukosa, energi ya untuk menghasilkan energi turun. Nah berkuranglah reaksi eksoterm yang menghasilkan panas tadi. Jadi suhu tubuh pada pasien 35,8 ya hipo rendah. Nah untuk penurunan hemodinamik secara perifer inilah yang terukur secara klinis kalau untuk tensi di arteri brahialis hipotensi. Kemudian di ekstremitas inferior itulah akralnya tadi dingin ya ujung-ujung kaki, ujung tangan. Inilah kurang lebih konsep dari kasus ini yang harus kita rangkum. Sehingga untuk tata laksananya good to know saja sebenarnya ya, tidak diberikan di kasus tadi ialah spoiler ya, block emergency ke daruratan Intinya nanti ini konsul BTKV perikardiosentesis itu tapi harus kita lakukan dulu stabilisasi circulation karena ada kekurangan darah banyak ya, darahnya yang hilang. Inilah input ya biasanya itu dari infus tapi kita perbaiki tadi tesis tadi karena ini kan darahnya tersumbat darah sebenarnya cukup cuman masalah di sini pompa ya nah cuman setelah kita buka berkardiosentesis itu akan mengeluarkan darah nanti akan ada animasinya ya di next slide dan juga cek lab darah ya karena ini persiapan bagaimana jika memang faktor pembekuan darahnya bermasalah maka transfusi tadi bisa kita segera antisipasi ya. Tahu mungkin untuk pencegahan Covid ya perlu kita lakukan pertimbangan triase Covid dan Covid ya. Kalau memang dia ada reaktif ya rapid antibody atau swab antigen positif, maka jangan kita campurkan dengan pasien yang negatif karena kasihan bisa menjadi Cluster uh, baru ya. Nah, inilah lokasi permasalahan pada pasien Perikat ya peri selaput, nah inilah jadi ada yang luar perietal dan visceral yang dalam, diantaranya ada cairan, ya, nah, cairan ini ibarat pelumas, pelumas agar seperti misalkan nih perikardium itu seperti balon, nah ini ada rongga udara, jadi kalau jantung kita itu tangan, nah ini setiap tangan kita bergerak, ya kontraksi membesar mengecil itu dia ada ekspansi ya, agar dia bisa, setelah mengembang bisa ke kecil lagi ya kecil bisa ngembang lagi nah itulah homeostasisnya namun kalau homeostasis kembang kepes jantung tadi e terganggu nah inilah yang secara histologi bagaimana darah bisa merembes karena struktur perikardium itu adalah jaringan ikat yang namanya jaringan ikat kalau ikatannya terlepas ya itu maka darah bisa masuk ya menyusup keluar masuk nah dan akan ada beberapa lekukan yang menurut gravitasi contohnya nih di titik bawah ini. Ini kan yang titik paling bawah dan ada lengkungan, maka akumulasi darah akan meningkat di satu sisi. Jadi tidak ada yang namanya kalau sudah terjadi bocor di ruang intraperikardial ya, akan susah ya adanya sirkulasi sehingga untuk mengeluarkannya terpaksa harus kita jebol ya perikardio sintesis tadi. Nah, namun kita perlu antisipasi, ya rasa nyeri, rasa nyeri yang timbul oleh sistem perserafahan maupun lokasi-lokasi limfonodus ini yang akan menjadi sumber pertahanan tubuh jika tindakan yang akan kita lakukan in, yang cukup invasif dari kardiosintesis tadi akan menimbulkan risiko infeksi. inilah yang peran-peran yang akan adanya pembengkakan, ya ataupun ya namanya leukosit tadi menjadi sumber jalan tolnya ini ya. Lymphatic drainage of pericardium. Jadi dia harus ada yang namanya sistem imun ya pericardium. Nah, sebenarnya pericardial node ini akan lebih banyak dibahas pada kasus-kasus peradangan pada selaput jantung. Nah, kasusnya kan trauma pada uh, selaput jantung perikardial tamponade. Nah, rasnya tadi innervasinya itu ada nervus frenicus, secara dermatum dari cervical 3 sampai 5 ya. Nah, innervus pain dan juga ada nervus vagus untuk simpatiknya tadi. Inilah uh, ya struktur saraf yang terlibat dalam jantung. Nah, fisiologi perikardium kalau parietal tadi yang bagian luar itu lebih tebal, ada kolagen dan stiff kaku. Nah, attachment, perlengketan, adventitia to sternum, tulang dada, diafragma, dan juga mediastinum Kamu kalau lapisan dalam, visceral, ya, ini lebih tipis dan lengket rat ya, dengan epikardial, ya, permukaan epikardial nah, saat pemeriksaan fisik, inilah yang harus kita dengar lep, dep, S1, S2 ya. lep, dep nah apa saja yang terlibat ini katup-katupnya ya ada mitral, tricuspid ya nanti diperdalam di blok kardiovaskuler ya di skill lab. Nah, inilah pneumoniknya apa saja katup yang, katup yang tertutup ataupun yang terbuka harus kalian hafal ini Tentang-tentang saat misalnya OC ya. Nah, ini contoh cara mengingatnya pakai jembatan kelode toilet paper MS. Yes. Jadi seperti pola kita ngambil uh, tisu ya, tisu ya, saat di WC kalau WC yang tidak ada air. Nah ini contoh auskultasi yang perlu kita dengar dari tambahan-tambahan bunyi nafas selain auskultasi jantung tadi ya. Nah untuk shock dapat dilihat di link ini ya. Ya inilah jantung, eh ya, shock, hemodinamik intinya, bagaimana dari pembuluh darah itu adanya perfusi yang terbatas, ya. inilah yang namanya kondisi shock, nah jadi aliran darah itu tidak adekuat, ya inilah yang faktor dari perfusi tadi, ya ini secara oksigen, ya curah jantung, nah. Pada kasus kita ini curah jantung menurun ya Nah inilah jadi Darah tidak terdistribusi secara maksimal Ya, ya selain itu resistensi Ini hambatan ya berperan juga nah. Jadi karya output tadi Ini rumusnya stroke volume Dikali heart rate ya Jantung liter per menit jadi satuannya Nah, jadi jantung dipompa ada baterai listriknya hard, ya dari pacemaker namanya ini SN node AV node dan serabut Purkinje. Nah, inilah yang menentukan adanya darah sebelum terisi preload ya. sebelum keluar dari jantung. Nah, keluar dia masuk ke aorta afterload ini. Nah, Inilah ada namanya kontraktilitas otot ya. Otot-otot yang kontraktil itu bisa berkontraksi dan relaksasi secara baik bergantian. Lalu stroke volume, nah ini N diastolic volume forma akhir diastol nih dikurang dengan end-systolic volume. Nah, isis kuncup ini. Jadi darah yang tersisa di jantung ya. Nah. Adanya resistensi vascular sistemik ya. Inilah yang Bagaimana darah itu terhambat gak sih? Itulah mengalir di dalam pembuluh darah Itulah yang namanya Ini maksudnya systemic vascular resistance tadi ya. Nah, Sehingga kita mengukurnya Ini sebenarnya dari diameter pembuluh darah ya Kalau yang lebih kecil itu resistensinya yang meningkat ya. Nah, Contohnya pada kasus sumetan nah, Saturasi oksigen ini yang ditentukan oleh Hb, hemoglobin ya, Rbc sebagai tempat pengangkutan ya, bisnya, nah, itu penumpangnya ya, dan ketujuan dari si jaringan yang akan tuju, makanya kalau kita tadi misalnya dingin ya terasa, nah atau terasa nah, segala inilah yang tanda-tanda yang akan kita cek apakah pasien itu shock atau belum seperti pada kasus tadi, ya. nah tekanan darah arteri ini yang kita cek di arteri brachialis menurun atau tidak tuh ya kalau mau lebih akurat MAP ya satu sistol ditambah dua diastol dibagi tiga ya min pressure Hai nah tekan atur terkerja output dikali sistem oscar-resistant ya. sebenarnya diukur juga CPP central venous pressure tapi dianggap ya dianggap uh, lumayan sulit karena CPP ini kompetensi anestesi ya Nah Inilah dari alat ukur tensimeter ya, dari anterobrialis terukur, apakah pasien hipotensi ya, seperti pada kasus tadi kan, potensi di bawah satu delapan puluh ya. Nah. Oke, seperti itulah kurang lebih bayangan dari dasar hemodinamik ya. Nah, jadi kita perlu memang skenario nyari dada yang skenario c kemarin, lebih kita ulangi lagi ya kemudian untuk luka tusuk di dada ini go sebenarnya ada di blok trauma atau forensik cuman sebagai gambaran kurang lebih nah seperti inilah ya contoh-contoh kasus nyata ya bagaimana ada celah terbuka eh jika ada tusukan ini nah jadi ini di contoh kasus di fasilitas kesehatan tersier nah inilah struktur-struktur yang robek yang rusak Secara anatomi memang mesti fresh cadaver ya biar lebih paham nah bagaimana ya ini contohnya kasus eh ya, dia harus cepat ini jadi video ini sebenarnya di uh, 40% lebih cepat ya lebih diperlambat untuk jadi kita em nah ini kalau pisau masuk em masih dia kelihatan yang putih ini ya radio opak em misalnya struktur paru-paru misal di sekitar jantung tadi kan harus, harus kita ukur harus kita cepat ya, tangan nah dan ini jangan langsung kita angkat ya karena inilah harus dioka di ruang operasi karena kita tidak tahu ketika tercabut apakah struktur-struktur pembuluh darah yang sudah tertusuk tadi langsung lepas dan bisa langsung shock ya jadi jangan gegabah ya kita harus tahu protokolnya di igd ya Nah, terutama hemostasis luka ya. Karena mengapa yang sudah tertusuk tadi ya, dia mem akan memacu suatu respon. Nah, ini contoh tusukan yang kecil. Ya. Nah, akan ada beberapa komponen darah ya di saat kalau terjadi kebaikan tusukan. Nah, ini nantinya akan ada koagulasi dulu, pengentalan darahnya ya. Setelah darah kental ya, koherasi itu, nah nanti juga akan melibatkan sel-selnya ini, sel-sel ya. bergerak ya, oke selanjutnya kemana mereka nih mau bergerak ke lokasi yang ada rebekan tadi, nah inilah yang sel-sel darah merah yang membuat setiap ada luka Untuk muncul warna merah ya, nah ini ditutup ibarat kayak kita misalnya jebol nih, kita semen ya, platlet nah ini semen ada batu bata nah batu bata ini trombositnya platelatnya nah nanti setelah batu bata disusun biar lengket dia harus ada semen tadi itulah yang namanya faktor koagulasi ya lem-lemnya nah inilah yang biru-biru ini fibrinogen vi fiber ya fiber itu artinya serat nah ogen pembentuk nah inilah dia melengket jadi semen dicampur air diaduk lagi diratain kan kalau kita misalnya ngeliat bangun rumah nah adalah trombokinase protein-proteinnya yang hijau-hijau nah kines kines menggerakkan trombo trombosit Nah jika masih kurang trombositnya atau belum rapi digerakkan ya biar dia rata tertutup luka ini sampai dia bagus ya. nah terjadilah yang namanya nanti alirannya tidak lagi ya bergantian nah dia rapi lagi hilang lagi endotel nah, terus nah inilah edukasinya biasanya kalau untuk di masyarakat awam bu banyak banyak makan putih telur ya yang banyak protein tadi kayak untuk bantu ataupun misalnya uh, ikan gabus ya kalau di palembang nah karena mengapa inilah masalah darah tadi ya karena tampunit pada kasus ini distensi vena ya trasback ya. Akumulasi ya. kalau di sedot, jantung ini. Nah, muffled heart sound, bunyi jantung menjawab tadi dan hipotensi inilah trasback ya. dua 3, 3 yang biru ya. Oke, selanjutnya sebenarnya ada pemeriksaan selanjutnya bisa uh, kardiografi ataupun dari EKG ya. Nah, electrical alternan. Nah, kalau EKG memang harus kita review lagi nanti diperdalam uh, pengayaannya di blog kardiologi ya. Bagaimana SA node, ya, bagaimana dia tadi cepat. Nah, inilah yang permasalahan pada kasus. Ya, adanya trauma, nah, trauma ini secara langsung ya efus perekan intinya lokasi jantung left ventricle ya. Nah, menurun ya. Inilah adanya nanti kalau diukur lagi ada saat misalnya inspirasi dia turun 10 mm Hg ya. Itulah yang disebut pulsus paradoksus. Pulsus Nah di paradok paradok itu keanehan ya nah, dan sebenarnya nanti akan banyak permasalahan-permasalahan lanjutan ya baik dari EKG, kongestipena sesak ya inilah mm, secara komprehensif. Nah untuk selanjutnya nanti kom ada namanya ekokardiografi alat penunjangnya inilah yang aplikasi dari fisika medik bagaimana kita pakai pemantulan bunyi Pemantangan gelombang ultrasound itu untuk melihat secara langsung struktur dalam e, jantung ya saat mengkonstistol maupun diastol dan ada ukuran unit masing-masingnya ini memang bukan kompetensi dokter umum ya, Tuh, eko. Nah, perikardiosintesis jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ketika di blok klinis blok ataupun saat stase kepanitraan ya ini kurang lebih gambarnya seperti ini kita masukin jarum ke dalam longga perikat tadi intrakard perikardial sac ya kantong nah jadi kita tahu dulu anatomi dasarnya gimana di tulang rusuk ya dan tulang rusuk ini kan ada sternum breastbone ini patokan patokan yang akan kita pakai prosesosis point ya tajuk pedang nah liver hepar nah. nah, jadi dari landmark anatomi tadi di bawahnya sebenarnya ada paru-paru dan berjantung jantung ya. dari kardal jadi hampir lebih dari 3 lapis sebenarnya, mau kita dari kulit, dari ke otot organ-organ nah, lapisan tadi nah. jadi ini sangat beresiko tindakan ini Ya, ini encloses the heart ya tupi sejantung. Nah, jadi pelindung ya. Sebenarnya dari kardium itu pelindung dari jantung. anchor tegak ya dengan uh, jantung within the thorax. Nah. So profile provide ya. ini fisiologinya tadi. Nah, inilah fibrous layer. Nah. Nah, inilah gambaran gambaran struktur yang akan nah kurang lebih gambarnya seperti koin ya, 2 mm isinya bisa 30-50 cc satu nah, on ya nah ini kalau pasiennya sambil baring ya, gambaran seperti ini, ada hepar, dia, dia fragment tadi ya bagaimana kita ketika menusuk itu harus aman organ-organ lain di sekitarnya tadi ya jadi patokan dari ukuran, nah, ekspansinya ya. Nah, jadi ini kita ambil patokannya, mas kawan, aman support point, nah, di bawah tadi masuk, atau para sternal, favorite, ada beberapa lokasi ya, Interkosan 5 lima sampai enam ya atau apex apex jantung nah jadi kita kalau tanpa ini ya kadang tidak ada usg kan nah kita palpasi atau perekusi nah inilah ya kalau pemeriksaan fisik kita bagus bisa mengganti alat penunjang ini sebenarnya ya jadi inilah dibutuhkan pengalaman ya nah improves dan ini di kepanitiaan klinik kalaupun terjadi kalian Uh, biasanya akan dijadikan observer saja ya pengalaman saja yang lakukan, tindakan ini konsultan ya kardiovaskular karena risikonya tadi nah oke sudut-sudutnya ya inilah per pelatihan dan pengalaman ya kalaupun sudah dilatih belum pernah berpengalaman belum tentu berani ya nah Nah, contohnya needle bagaimana dicabut, ada get wire ya. Kalau di USG jadi lebih terbantu, ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk kesadaran pelajari kembali anatomi dasar kaitan otak ya, kaitan-kaitan besaran-besaran diagramnya, kapan dia katup-katup terbuka maupun keterkaitan listriknya, rumus blood pressure tadi ya, kali output ya inilah yang menjadi dasar mengapa di kerangka konsep tadi bisa pasaini potensi bisa ke penurunan kesadarannya ya kalau kasus tadi kan 13 ya oke ini jika anak nah nanti akan ada post test boleh diklik nih di link deskripsinya ya kuis ini ada 17 soal ya oke sama mencoba sama belajar mudah-mudahan bermanfaat thank you